Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Valis Lovers dan Lesti Lovers Dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung Kembali di channel Youtube Di TV yang akan Selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik Dan pastinya kabar spesial Dari idola kesayangan kita Lesti Kejora Dan Lesti fat Lesti Fatih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 mendapatkan kabar dari Ma'isla Imah di persahabatnya, Imah ini memposting foto bareng Bunda Lesti mendadak dan tentunya meneruskan sebuah kalimat yang luar biasa percayalah bahwa setelah ini kamu semakin kuat dan lebih bermartabat biarkan semua masalah lewat biarkan, lepaskan, buang jauh-jauh, kubur sedalam-dalamnya sehingga tidak muncul lagi di hadapanmu orang-orang dan hal-hal yang tidak berguna buat hidupmu Jangan menangis, jangan sedih Jalani, hadapi, berdiri tegak, dan kokoh Kamu lebih berharga, Lesti Kejora Hashtag Kami Bersama Lesti Luar biasa, persahabat Dukungan dari Maeso Ima Ini baru saja diberikan di laman akun Instagram pribadi miliknya Dan tentunya lagi ramai banget ya hashtag kami bersama Leslie. Ini keren banget. Di kolom komentar tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Di antaranya dari aku Reza Zakaria. A Reza ikut menanggapi di postingannya Maesto Ima. Di situ mengatakan, "Love you Maeki kita semua." masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Imnya Zafran mengatakan, "Pengennya" gak mau nangis, tapi setiap melihat postingan orang-orang terdekat dede pasti nangis lagi ini tentunya membuat kita terharu, begitu banyak orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita ramaikan tagar kami bersama Lesti, bersahabat ya ini keren banget, mudah-mudahan kita semakin kompak untuk menguatkan, untuk mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora selanjutnya persahabat tak hanya mae seima ada ibu riana ini mama angkat bunda lesti istri gubernur lampung ini luar biasa juga persahabat memposting momen kebersamaan dengan bunda lesti keciorang dan di postingan ini pun ibu riana memberikan love dan ada sebuah kalimat ibu sayang dede begitu banyak doa doa baik dari orang orang baik dan orang orang hebat yang selalu mendukung, yang selalu mensupport dan mendoakan untuk sang kejora kita, Masya Allah sehat terus untuk Bunda El bahagia selalu dan semoga menjadi wanita yang semakin kuat dan semakin hebat di kolom komentar tentunya persahabat banyak komentar dan tanggapan yang diberikan diantaranya dari akun Jihan Halim mengatakan ibu salam ya untuk dede Masya Allah, semua tentunya mendoakan yang terbaik. Kita dibikin nangis, kita dibikin terharu sedih melihat postingan orang-orang terdekat dari Bunda Lesti Kejora yang begitu mensupport dengan tulus. Luar biasa. Berikutnya juga persahabat kita simak. Iris Bella pun. Ini mengunggah foto Bunda Lesti. Kita salpok juga kalimat caption yang dituliskan. Kami mencintaimu karena hatimu. Prestasimu bukan sensasimu. Kami mengenalmu karena karyamu, bukan pansosmu. Lesti Kejora, kami di belakangmu, di sampingmu, mendukungmu tetaplah kuat. Luar biasa, Bunda. El di luar sana banyak orang-orang yang mendoakan orang-orang yang mensupport dengan tulus. Mudah-mudahan Bunda Lesti cepat sehat, cepat sembuh, cepat bangkit lagi menjadi... Orang hebat menjadi wanita yang sangat kuat Kita kagum dan pastinya kita selalu dibikin bangga dengan orang baik ini Dan pastinya sahabat kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru Mengenai kondisi Bunda Lesti Kejora Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesplat, Lesti, dan Fatih Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.